Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara, -saudara ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Nah ini berbagi informasi Terkait masih dalam hal capres ya Nah di sini Pak Mahfud MD Belak-belakang Tak bakal dukung Anies di Pilpres 2024 Nah ada pun alasannya Ya, di sini ya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membeberkan isi percakapannya dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Deni Indrayana. Nah salah satunya mengenai dukungan terhadap ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pilpres pre 2024. Mahfud MD menuturkan, Denny sempat meminta izin kepadanya untuk mendukung penuh Anis di Pilpres mendatang. Mahfud pun mempersilahkan dan mendorong Denny dalam mendukung Anis. Namun Mahfud menegaskan dirinya tidak mendukung Anis. Pak, saya ini mendukung Anis. Boleh ndak Pak? Ya boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. ndak apa-apa, Pak saya dukung, tidak apa-apa saya bilang, saya dorong mau mendukung Anis, tapi saya tidak mendukung Anis. saya bilang kata Mahfud di kantor Polhukam ya di Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2023 tapi hak Anda untuk mencalonkan Anis, saya jamin sepenuhnya dijamin sepenuhnya tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan silahkan Gitu, itu hak politik sambungnya. Nah sedangkan secara terpisah, Denny Indrayana mengakui mendukung Anies Maju Capres di Pilpres 2024. Iya, saya dukung Anies Baswedang, kata Denny. Alasannya adalah Denny menilai Anies sebagai sosok yang taat konstitusi dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Ia perpandangan Anies menunjukkan konsistensinya pada dua aspek tersebut semasa menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi dengan ada TGUPP, KPK Jakarta dan seterusnya lah. Jadi tiap kali milih capres sejak 2004, parameter saya dua itu taat konstitusi dan pemberantasan korupsi, kata dia. Nah selain itu, Denny mengaku siap bila diminta membantu Anies menghadapi, ya menghadapi kontestasi pilpres 2004 mendatang, saya tentu harus bagian daripada konsekuensi dukungan katanya. Nah ini kawan yang berkembang, ya jadi Pak Mahfud sudah terang-terangan mengatakan tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Sedang kampai uh, Indra, ya uh, Indraya uh, Dani Deni Indrayana mendukung. Nah perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini ya tanggal 1 Februari 2022, eh, 2023 sudah dua calon presiden yang kuat yang memiliki tiket untuk Capres 2024. Nah yang pertama adalah Pak Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra dan PKB. Nah itu sudah uh, mencukupi untuk 20% Trisol. Nah yang kedua adalah Anies Baswedan, itu sudah ada koalisi perubahan ya, yang terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKS, ini juga sudah memenuhi uh, 20% trisot. Kemudian yang yang belum ini adalah KIP, KIP ya uh, koalisi KIP. Belum ada calon presidennya, yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3 nah sisa saat ini PDIP ini belum tahu kemana ini gabungnya apakah berdiri sendiri atau gabung dengan KIP karena tidak mungkin uh, hanya dua koalisi ini yang akan maju pasti lebih ini kalau begini ceritanya ya kan nah, ini semakin viral kawan cuma sini saya senantiasa berpesan kepada sahabatku semuanya dimanapun berada jika berbeda pilihan dalam pilpres, selalu saya ingatkan kepada saudara: silakan berbeda pilihan dalam pilpres, tapi jangan sekali-sekali memutus tali silaturahmi, memutus persaudaraan. Ya. Tetaplah kegiatan sehari-hari seperti biasa, komunikasi seperti biasa, walaupun beda pilihan dalam pilpres jangan karena beda pilihan dalam Pilpres dianggap lawannya itu adalah musuh bubuyutan. Nah, karena itu tidak ada dalam ajaran agama dan itu bisa merusak persatuan Indonesia. Itu kawan. Dan ini saya lihat relawan-relawan sudah mulai terbentuk. Jadi karena siapapun tahun 2004 akan, ya, akan terpilih ya untuk pilih presiden dan Wakil Presiden 2004 Dan itu adalah Presiden kita. Saya juga belum tahu Pak Mahfud ini mendukung siapa. ya jelas tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Ya. Karena yang paling dibacirakan selama ini kan. Baru tiga ini yang muncul. Yang muncul nih. Untuk calon Presiden 2024. Ya. Ada Pak Prabowo Subianto, Ada Pak Anies. Ada Pak Ganjar. Namun, mungkin Pak Ganjar. I, akan diusung oleh PDIP, PAN, P3, Golkar kali ya. Nah, sisa pasang-pasangannya ini siapa? Yang terkuat. Nah, kalau Pak Ganjar mungkin berpasangan dengan Pak Erick Tohir, berarti dukungan Jokowi lari ke sana. Bukan lari ke Pak Prabowo. Ini yang jadi masalah. Ini, ini i, anunya politiknya ya anunya kalau analisa saya. Nah ini pasti ramai. Nah kira-kira menurut sahabatku pilihan-pilihan sahabatku siapa dalam hal ini? Ya. Saya akan sampaikan di sini ada Pak Prabowo Subianto, ya Bapak Bangsa Bapak Kita, kemudian ada Partisipasi dan Es Gubernur eh, DKI Jakarta dan ada Pak Ganjar. Dan saya meyakini. So, ketiga sosok ini adalah memiliki potensi ya dan memiliki karya dan bersama-sama ingin memperbaiki bangsa nah, kita lihat saja yang mana dipilih rakyat Nah itu kalau menurut saya seperti itu kawan Bagaimana menurut sahabatku baikkan videonya kawan